Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Bilovers serta Lesti Lovers Dimanapun kalian berada di DivaTV kembali hadir untuk Mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejarah dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasi yo, Para sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terapi dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah bersama Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini tentunya bangun akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan Dilar ya. yang mana tentunya semalam kita menunggu vitamin bahagia di malam minggu akhirnya vitamin itu muncul persahabat ya di jam poci yang membuat kita semakin bangga dan bahagia persahabat ya kita lihat aja vitamin semalam yang membuat kita bahagia persahabat ya lesi kejora turun dari tangga bersama anak kanova tepatnya berada di rumah Rizky Dilar luar biasa persahabat ya melihat lesi kejora makin akrab bersama anak kanova tentunya membuat kita merasa bahagia apalagi tentunya mereka sangat begitu dekatnya persahabatnya bersama keluarga besar dari Rizky Billar, mudah-mudahan antara keluarga Lesti maupun Rizky Billar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga persahabatnya banyak sekali komentar dan dibanjiri respon dari para fans. Ia ya, nih dari akun Instagram Kiki Azza 7 mengatakan dalam kolom komentar. Ini foto kapan sih Min? Beslah pokoknya, sedikit mengobati kerinduanku Makasih ya Min Wah, wow. <tuh> luar biasa persahabat ya Ini adalah menjadi obat kerinduan kita semua para fans Yang mana tentunya dua hari ini kita merasakan sedikit vitamin Akhirnya kita mendapatkan vitamin juga Muncul persahabat ya yang juga di akun tiktoknya Bang Bensi Kumbang Persahabat yang luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita lihat juga semalam ada unggahan spesial dari abang Rizky Bilar Yang mana kaya terlihat gabut banget para sahabat ya Ada kalimat caption yang tuliskan, Mana tahu ada yang nanyain belakangan gue kemana Tuh para sahabat ya Sambil memposting tentunya Naruto nih adalah kesaingan Rizky Bilar luar biasa memang tentunya membuat kita semakin bahagia aja melihat postingan Rizky Bilar aja kita merasa bangga persahabat ya doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar berikutnya persahabat Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan di guest pribadinya Yakni mengunggah sebuah postingan dedek Lesti lagi telepon kak Marjin persahabat ya durasinya hampir satu jam nih membuat kita semakin penasaran apa sih yang diomongin oleh Lesti dan Kak Marcin, persahabat ya apa jadi Lesti curhat aduh luar biasa tentunya kita masih menunggu kejutan yang akan diberikan oleh idola kita persahabat ya postingan tersebut juga telah di diperos kembali oleh akun Hiperat Kota Sultan ada sebuah komentar tentunya dari para fans yakni dari akun Instagram Seri Mulyani Sani mengatakan dalam kolom komentarnya persahabat ya, pantesan lakinya gabut, bininya lagi teleponan matemannya, tuh persahabat ya <gif> ada juga komentar lain nih dari akun Yuli Anuskor Faha, mengatakan dalam kolom komentarnya, lama ya dede teleponan sama Marjin hampir sejam pantas lakinya gabut ini ya yang membuat Rizky Bilar gabut, persahabat ya, melihat calon istrinya teleponan lama banget bersama Kak Margin teman dekatnya Dede Oles di Kejara. Selanjutnya, kita lihat juga di sini ada komentar yang sangat membuat kita bahagia, persahabat ya. Tentunya ini membuat ketawa kita semua para fans diunggah. Han pribadinya Rizky Bilar dari kawan Awan, ya. Di situ berkomentar apakah Bilar akan jadi model iklan susu hamil? <guluh> Langsung ada jawaban dari Rizky Bilar nih, persahabat ya. itu mengatakan, mau gue kasih filter IG gak mulutmu awan potret, biar kalau ngomong itu di filter dulu, tuh persahabat ya. Kegabutan, kekocakan dari keduanya membuat kita semakin bahagia aja persahabat ya. Doakan terbaik saja, mudah-mudahan Rizky Bilar dan Lesti selalu diberikan kebahagiaan. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ada komentar lain diunggah pribadinya Rizky Bilar. Di situ ada Syakir Daulay, para sahabat ya, mengatakan dalam kolom komentar, Hahaha, jiwa bapak-bapak sudah mulai terlihat, tuh, para sahabat ya, memang luar biasa. Tentunya jiwa kebapaan dari Rizky Bilar sudah mulai terlihat, mudah-mudahan saja menjadi imam terbaik. Tentunya untuk Lesti Kejora, kita doakan, kita support, kita dukung. Untuk hubungan idola kesayangan kita, berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada permintaan maaf langsung dari bos besar ANTV, Pak Otis Haji Jari. Persahabat tidak kumpul pribadinya, mengunggah kembali postingan dari ANTV. Persahabat ya, di situ ada sebuah kalimat yang tertuliskan: "Dir lovers dan Leslaw lovers melihat angka kasus COVID-19 yang mengalami peningkatan, khususnya di Jakarta, dan mendukung PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah." Maka kami dari Antv dan pihak Rizky Billar dan Leslie Kejora memutuskan untuk menunda program Cinta Abadi Les Las. sampai batas waktu yang aman. Mari bersama taati protokol kesehatan dan pantau terus media sosial Antv untuk update terbarunya itulah postingan yang diunggah kembali para oleh paotis dan ada sebuah kalimat kehebohkan permintaan maaf dari Pak Otis mengenai ditundanya acara rangkaian cinta Bradley Leslar para ya, yang seharusnya diadakan hari ini dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan dibajiri respon yang positif dari para fans Ya, ini dari akun Aju dan Lesta mengatakan dalam kolom komentar Untuk menjaga kesehatan bersama, kami tetap support Wow, luar biasa persahabat ya Ada komentar lain dari akun Oseh Kakunya Lesti Mengatakan dalam kolom komentar Yang terpenting, semua sehat pak mudah-mudahan pandemi segera berakhir Biar yang sudah direncanakan dan diundur bisa secepatnya direalisasikan Tuh persahabat ya Respon yang sangat positif dari fans yang selalu mendukung, mendoakan, dan men-support buat rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Tetap pentingkan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.